Seorang Ikhwan kemarin, Rabu kemarin kan kita bahas masalah ini nih, ya mudah-mudahan Ikhwan itu datang lagi hari ini. Selesai kajian kita kemarin, hari Rabu di sini, selesai, saya ke belakang, ada seorang Ikhwan yang mendatangi saya dan menceritakan pengalaman pribadinya. Dia mantan pegawai bank, yang menyaksikan langsung bagaimana kepala cabangnya yang masih aktif meninggal dunia. Pada waktu itu kepala cabangnya ini ya terlihat sekali sebagai orang yang saleh, suka ya berpuasa Senin-Kemis, kemudian juga suka berangkat Haji, Umroh, suka bersedekah, banyak sekali amal salehnya. Masya Allah kelihatan sekali salehnya, ya banyak amal-amal yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Tapi dia sebagai kepala cabang bank riba di Jakarta. Nah, ikhwan ini ketemu saya kemarin di belakang. Selesai kajian Rabu kemarin, menceritakan saya sudah keluar Pak Ustadz dan kita punya komunitas anti riba. Kami ini ex-bankir, mantan-mantan ya, pegawai bank yang berkumpul dalam suatu komunitas, dan kami punya pengajiannya. Dan minta saya juga untuk mengisi di kajian mereka. Ya. Dan kemudian dia menceritakan bahwa dia menyaksikan pengalaman yang sangat menakutkan yaitu ketika meninggal kepala cabang bank, nasional, bank konvensional itu yaitu dia antarkan sampai ke kuburan. Ini kisah nyata ya, bukan sinetron. <guruh> Ada enggak orangnya di sini? Hadir enggak sih ikhwan itu? Ya, dan saya percaya insya insyaallah. Insyaallah dia pun berani bersumpah atas nama Allah. Dan dia menyaksikan peristiwa itu bukan hanya dia, tapi juga teman-teman dia yang lain. Barangkali Antum sudah pernah membaca ya di sosial media tersebar berita seperti ini. Ini kejadian setahun yang lalu, dia simpan, dia simpan, dia tidak diucapkan, takutnya ribah. Saya katakan jangan, ceritakan ke orang lain tapi jangan sebutkan siapa namanya. Kan orang gak tahu, kasih tahu aja ini kepa mantan kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Banknya nama apa? Enggak eh, usah kasih tahu lah banknya. Nah kemudian dia menceritakan kembali di balik hijab ini kemarin, uh, Rabu yang lalu bahwa dia mengantarkan sampai ke kuburan. Nah, kemudian dikuburkan si mayit, nggak ada apa-apa. Memang kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah, kadang-kadang tidak diperlihatkan adanya siksa kubur itu. Ini salah satu yang diperhatikan, yang dilihatkan oleh Allah kepada para hambanya. Ternyata setelah dikuburkan, datanglah rombongan, ya, rombongan keluarga mayit yang lain. Ternyata mereka salah memasukkan ke liang lahat. Sekali lagi ya, bukan sinetron nih. Sinetron memang ada seperti ini juga, ngikut-ngikut itu. Ya. Salah memasukkan, jadi seharusnya dia ini kepala cabang ini di tempat liang lahat yang lain. Tapi salah masuk, miskomunikasi antara mayit dengan mayit. Nih ya. Miskomunikasi antara mayit dengan mayit, maksudnya keluarga gitu loh, keluarga mayit. Maka dikuburkan dipendam kata keluarga Simet yang baru datang oh enggak bisa kami itu di sini kami udah booking mungkin di bawahnya ada AC-nya atau apa kita enggak tahu kami sudah booking di sini maka kami enggak terima silahkan di sana oh enggak bisa kami mintanya di sini karena kami sudah bicara kok mungkin ada yang lupa dan lain-lain akhirnya terpaksa dibongkar kembali ingat waktunya tidak lama setelah ditimbun mereka mau pulang datang rombongan kedua kata Ikhwan ini yang menceritakan kemarin di belakang. Datang rombongan kedua, maka dibongkar lagi. Dibongkar lagi kuburan tersebut. Ini siapa ini? Kuburan siapa? Mantan ya, kepala cabang bangun pensional di Jakarta. Digali lagi kuburannya dan ternyata ada sesuatu yang membuat mereka semuanya kaget. Kain kafan sudah hangus. Jasadnya pun sudah hangus dan papan-papan itu yang menutup itu hangus semuanya dalam waktu yang sangat singkat dan ini nggak selalu ditunjukkan oleh Allah terkadang saja terkadang ditunjukkan pada tempat tertentu orang tertentu supaya manusia yakin bahwa ada siksa kubur itu ibunya si bayit yang menyaksikan proses seperti itu langsung pingsan ibunya pun ada juga di situ dan bapak ini yang menceritakan kemarin kepada saya juga menceritakan teman-temannya juga menyaksikan ketika dicoba digali kembali mau dipindahkan mayit ke tempat yang lain karena salah liang lahat liang lahatnya keliru ternyata begitu kondisi seperti ini mereka ketakutan karena udah hangus jasadnya hangus kain kafannya hangus papan-papan kayu yang menutup jasad si mayit tersebut Min zalik. Kalau sudah melihat langsung seperti itu, apa kita baru yakin? Sebetulnya tanpa itu pun kita yakin. Ini dosa besar, dosa riba, bekerja di riba, makan harta riba, dirham riba. Ya, sini, bahkan Nabi mengatakan satu dirham riba, berapa satu dirham tujuh puluh ribu rupiah, satu dirham itu sekitar tujuh puluh ribu rupiah. Yang dimakan oleh seseorang itu harta riba, dirhamur riban. Satu dirham riba, puluh ribu. Dimakan oleh seseorang harta riba itu. Dan dia tahu ini harta riba, yang makan aja Maka kata Nabi lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 36 kali perbuatan zina. Sekali zina itu dosa besar, makan tujuh puluh ribu itu lebih besar dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Riba itu lebih besar dibandingkan zina. Tetapi lihat orang-orang yang bekerja di sana dengan dasinya, dengan jilbabnya, pakai AC-nya, antep ya. Ada kaligrafi Yasin, air kursi, segala macam. Pada itu adalah transaksi riba yang mereka lakukan ya apa? Mereka meminjamkan ke orang lain dengan ya, dengan uang yang mesti dibayarkan lebih besar. Nah ini pengalaman ya, orang yang Allah tunjukkan hati-hati. Jadi kepala cabang ini betul-betul menjadi bukti salah satu sebab ya dia mendapatkan dia siksa seperti ini adalah karena memang di kepala cabangnya, bang ribanya itu dan dia itulah yang dia makan setiap bulan. Yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga si mayat yang tadi minta dibongkar mengatakan tutup saja. Mereka gak berani jangan sampai mayat yang kedua masuk situ angus juga, <SILENCIO> gitu ceritanya. Jadi mereka ketakutan, kata Ikhwan yang kemarin cerita di belakang layar. Jadi ketakutan, di, akhirnya apa? Ditutup. Udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Kita kami pindah ke sana aja. Tapi ini kan udah terlanjur. Nggak nggak apa-apa nggak apa-apa. Coba dari tadi begitu ngomongnya. <SILENCIO> <SILENCIO> iya udah kebuka begini, ya udah tutup lagi. Akhirnya jenazah yang kedua dikuburkan di liang lahat yang lain. Nah ini membuat kita harus lebih waspada ya, waspadalah, waspadalah. ya Karena ini pasti ada balasan dari Allah bagi orang-orang yang mereka ngeyel, mengingkari, berpaling, membantah. Di dunia terkadang Allah berikan balasan, tapi terkadang tidak nanti balasannya sekalian di alam kubur. Alam pertama kehidupan akhirat.